Alam banget sih, cepat cepat, cepat cepat, cepetan, cepat cepat, cepet hidup itu sebenarnya untuk berkreativitas tanpa batas. its tapi tunggu dulu, ada batas-batas tertentu agar kepentingan seseorang tidak bertabrakan dengan kepentingan orang lain. Nah itu disebut dengan peraturan. Peraturan itu emang penting sih. Tapi kadang-kadang pasti kita punya prioritas yang lebih penting pada situasi dan kondisi yang tertentu. Jadi nggak ada salahnya kan kalau kita melanggar sekali-kali. Nah kita bisa kalau nggak ada motor sepeda kita bisa langsung aja jalan. Tapi kan bahaya. Ya nggak apa-apa, biar cepat. Yay, sampai. Hah.